Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang sih ya Bagaimana cara mengatasi kecepatan wifi yang tidak stabil gitu ya di laptop Dan mungkin untuk PC kayaknya sih beda juga tapi kalau kalian mau coba silahkan aja sih ya Dan untuk cara uh, mengatasinya atau untuk tutorialnya kalian cukup tinggal klik kanan aja di lambang Windows ini Dan intinya kalian cukup ke device manager Kalau kalian mau yang dicari gitu ya misalnya di ini diketik gitu bisa device manager lebih Manager tinggal kalian cari aja dan tinggal kalian enter atau tinggal kalian klik aja. Uh, nanti ujung-ujungnya juga sama aja. Nanti ujungnya ke sini juga dan uh, di sini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters gitu ya. Dan untuk uh, network adapters ini biasanya ada nama dari uh, LAN card yang kalian pakai atau WLAN card gitu yang dipakai di laptop kalian gitu. Nah, di sini untuk saya namanya adalah Qualcomm Atheros gitu. Untuk laptop uh, yang abang saya itu adalah Intel apa gitu ya namanya dan ada satunya lagi di laptop HP gitu ya yang pernah saya coba juga itu adalah uh, Broadcom gitu jadi bukan Qualcomm bukan Intel Nah untuk yang Qualcomm dan Intel ini udah saya coba dan untuk dua-duanya bisa tapi untuk yang Broadcom ini nggak akan ada pilihan yang akan nanti saya akan tunjukin jadi kalian cukup tinggal uh, klik aja dari nama dari Uh, lanjut dari laptop kalian gitu ya. Kalau kalian misalnya nggak tahu gitu, kalian bisa coba aja satu-satu gitu ya kalian papai bahasa Sundanya sih ya. Jadi dicoba satu-satu dan di sini kalian cukup tinggal klik kanan terus klik properties aja gitu. Nah udah diklik klik properties, kalian cukup tinggal ke advance gitu kan. Nah di sini untuk advance gitu kan, uh, di sini kalian bisa melihat di sini ada yang namanya uh, roaming aggressiveness gitu nah di sini untuk yang roaming aggressivenessnya kalian dari uh, biasanya sih medium ya biasanya medium kalian cukup tinggal ganti aja ke highest gitu atau mungkin ke yang paling tinggi nah jadi uh, ini bakal uh, ngeset si lengkapnya ini biar agresif banget gitu jadi kalau kalian lihat di sini untuk sinyal uh, wifi di laptop saya itu adalah penuh terus gitu walaupun uh, kamar saya ditutup juga si pintunya karena kan kalau biasanya sinyal wifi itu kalau kamar ditutup tuh biasanya nggak nggak penuh ya jadi kehalangin gitu nah tapi saat saya coba di laptop abang uh, saya gitu ya untuk yang highest ini ini speednya tuh jadi naik gitu ya Dari 2 Mbps untuk nonot Itu jadi 6 Mbps Nah tapi dari 2 Mbps kan 6 Mbpsnya Itu naik turun-naik turun gitu Jadi nggak stabil gitu kan Ya walaupun sih lumayan sih ya Kalau misalnya nggak stabil Tapi lebih stabil Misalnya lebih sering di 6 Mbps gitu ya Dibanding 2 Mbps kan jadi 3 kali lebih cepat gitu Cuman saya belum coba juga Untuk yang medium high. Saya uh, langsung ganti ke yang highest Atau yang paling tinggi gitu Jadi biar uh, super agresif gitu Nah jadi setelah itu kan cukup tinggal klik oke okay aja Dan Kalian nggak harus uh, merestart uh, laptop atau komputer kalian Mungkin kalau kalian uh, coba ini di komputer ya Dan uh, kayaknya cukup gitu doang sih untuk video tutorialnya Walaupun di disini saya belum uh, coba ya di banyak laptop jadi saya cuman baru coba di satu laptop doang gitu ya. Jadi yang speednya asalnya jadi 2 Mbps gitu 2 Mbps jadi 6 Mbps. Walaupun gak stabil lebih, lebih seringnya di lebih seringnya di 4 Mbps, 5 Mbps, dan 6 Mbps gitu ya. Dan itu uh, bolak-balik terus di situ. kadang juga balik ke 2 Mbps. Dan mungkin kalau kalian mau coba gitu ya silahkan dan silahkan komen di bawah gitu hasilnya kayak gimana. Saya pengen tahu gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for Bye-bye.